bosku kali ini saya akan mereview bosku ya produk dari Volta untuk timenya sendiri ini Volta 100 ini unit bestseller di seluruh kita bosku. Nah untuk Volta sendiri ini just design i bosku. Nah yang saya review ini bosku ini Volta 100 yang 4 bosku ya yang 48 volt bosku bukan yang 36 volt. untuk spesifikasinya sendiri Bosku untuk kecepatan maksimalnya dia bisa sampai 35 km per jam untuk jarak tempuhnya 40 km kurang lebih segitu Bosku Nah untuk baterainya dia masih menggunakan SLA Bosku ya masih menggunakan aki kering yang 48 volt 12 ampere untuk motornya dia sudah yang 48 volt 350 watt bosku. Cara ngeceknya di sini bosku ya. Ini sudah real bosku. 350 watt bosku ya. 48 volt. Ini masih dari 36 volt itu dia jadi bisa digunakan untuk baterai 36 volt bosku. Jadi dia kalau misalkan bosku mau menggunakan 36 volt bisa, mau menggunakan 48 volt bisa. Nah, untuk bannya dia ukuran bannya 14 bosku ukuran 14 250 nah banyak sendiri sudah menggunakan ban tubeless bosku Udah ban tubeless untuk remnya dia depan belakang sudah menggunakan, masih menggunakan tromol bosku ya belum cakram karena kan unit sepeda bosku jadi kecepatannya pun tidak akan kenceng seperti motor bosku cukup menggunakan rem tromol aja dia juga sudah cukup bosku ya sudah ada sok depan belakang bosku untuk beban maksimal yang bisa dimuat 150 kg kurang lebih segitu bosku untuk jalan datar bosku ya Nah selain itu kita lihat bosku ya fitur-fitur yang berapa di 100 harusnya bosku Fitur-fiturnya bosku Sudah ada kecepatan bosku, kontrol speednya bosku, 1, 2, 3 sudah ada lampu depan bosku ya pasti bosku pasti lampu depan perang bosku ada rating cuman rating ini cuman untuk rating belakang aja bosku depan nggak ada bosku ya ini kita lihat bosku rating belakang bosku sudah ada tab sudah ada usb bosku ini fungsinya untuk pengecasan sany pun juga bisa bosku usb-nya usb-nya sudah ada kompasnya Nah Volta 100 ini sendiri sudah ada dibekali fitur pedal assist bosku Jadi untuk menghemat konsumsi baterai bosku Jadi cukup satu kali putaran istilahnya pasti naik Jadi kalau bosku ingin bersantai sambil goes dia tidak berat bosku Cukup satu kali putaran sudah ada keranjang bosku kalau misalkan bosku keluar bawa apa atau apa bisa ditaruh di sini keranjangnya cukup luas bosku kalau untuk tas lempang bisa masuk dia sendiri untuk remnya sendiri sudah dibekali sensor rem bosku ya ketika direm dia tidak bakal bisa jalan bosku direm depan bosku kita tes bosku dia nggak mau jalan bosku sudah ada sensor remnya Nah untuk keunggulan volta 100 bosku Dari sepeda yang lain bosku ya Selain pedal asisnya tadi Dia juga sudah ada pengunci ganda bosku Pengunci ganda yang saya maksud itu Selain sistem keyless-nya ini bosku ya Sistem keyless-nya Dia sudah ada pengunci roda belakang bosku hmm, Kita lihat bosku Dia ya, sudah mau anti, bosku Nah, itu dia juga sudah ada pakai keyless ini, Bosku ya. Kita cek, Bosku. Kita gunakan sistem keyless-nya. Tanpa kontak dia sudah sudah bisa on, Bosku. Tinggal digas, dia jalan. Nah. Ini, Bosku, kita lihat, Bosku. Untuk mematikan cukup yang ini. Kenapa saya tadi bilang pengaman ganda? Selain pengunci roda belakang, kita juga bisa kunci di sini, Bosku cek bosku. Kita teruskan bosku untuk jalan Dia akan monitor otomatis bosku. Jadi keunggulannya di situ bosku. Satu lagi bosku yang menarik dari voltase 100 keunggulannya yaitu baterainya sudah portable bosku. Jadi ketika misalkan bosku tidak bisa ngecas karena kejauhan dari stop kontak bosku ya. Pada ribet pakai kabel, olor bisa tinggal ambil di sini. Baterainya bosku, tinggal diambil. Kita bawa ke dekat stop kontak bosku. Jadi, kalaupun hujan masih aman, bosku bukan baterai yang di luar dia ya, baterainya sudah di dalam masih ketutup lagi bosku jadi bosku nggak perlu khawatir ketika hujan mau pakai silahkan monggo joknya juga sudah empuk bosku sandaran belakang juga sudah empuk yang biasanya bosku nantinya buat boncengan juga sudah enak bosku nah Cukup sekian bosku ya. Untuk reviewnya Voltas 100 bosku. Kalau bosku ada pertanyaan. Ataupun ingin request review unit yang lain yang ada di showroom kita. Bosku tinggal isi kolom komentar aja. Atau bosku bisa hubungi kontak yang sudah ada di deskripsi. Ataupun kunjungi sosial media yang ada di deskripsi bosku ya. Cukup sekian bosku dari saya bosku. Salam listrik.